Assalamualaikum Solmate, ketemu lagi dengan Mimi, Mbak Inka, Assalamualaikum, juga Cindy, Assalamualaikum. Dimana? Di masalah emang ada. ada. Kali ini kita akan membahas uh -huh. kiriman tema lagi nih Sin, iya. dari Solmate ya. Dari Solmate. Solmate melati namanya. Uh -huh. <laughs> Jadi <tentang dia tentang pilih kasih gimana iya. begini, coba kakak Indi, kan iya. kemarin kita udah bahas tuh kamu yang hmm. baca DM-nya iya iya, iya, iya, iya, jadi ada soulmate nih Mbak Inka, <laughs> dia merasa mamahnya tuh pilih kasih antara dia dengan kakaknya hmm. sementara dia merasa kakaknya itu tuh lebih rebel, membangkang lah, bandel dikasih tahu <laughs> gak mau nurut, terus bandel lah pokoknya hmm. ya, sementara dianya ini yang menurut, disuruh sama mamahnya stay di rumah ya, dia tinggal di rumah, dianterin mamahnya kemana-mana tapi buat dia mamahnya tuh jauh lebih sayang sama kakaknya, apa-apa kakaknya, apa-apa untuk kakaknya sikap mamahnya tuh juga uh, lebih lebih halus lebih lembut terhadap kakaknya, padahal sama kakaknya dilawan segala macam jadi Masalah nih buat soulmate Melati ini, hmm. kok mama aku pilih kasih gitu. Hmm. Ya dan e, pilih kasih ini sebenarnya sering ya, kita yeah. juga dengar ya dari curhatan teman-teman juga gitu hmm. loh mbak, antara, ya antara dianya juga bingung punya anak lebih dari seorang mm -hmm. untuk bagaimana cara mm -hmm. uh, lebih sayang yang mana kadang-kadang mm -hmm. kan juga anak-anak, anak-anak aku aja kadang-kadang kan juga nanya mm -hmm. gitu kan ini, sayang -sayang. ini, uh, ini lebih sayang <laughs> siapa tadi kita bertiga hei mm -hmm. gitu kan <laughs> gitu kan <laughs> iya, mbak tapi iya, iya. masalah pilih kasih ini kan juga banyak ya iya, coraknya raman, ya mbak raman, ya, ya. Mm -hmm. jadi sebenarnya gimana sih mbak kalau pilih kasih kita sebagai orang tua mm -hmm. atau tadi deh melatih sebagai seorang mm -hmm. anak yang merasa Ibu. Uh, iya, hmm. orang tuanya tuh hmm. lebih memilih hmm. siblingsnya untuk hmm. perhatian atau taya untuk mendapatkan perhatian dari hmm. ibunya ya terutama. iya hmm. pertama-tama kita uh, hmm. dimulai dari tujuan kita dulu. Hmm. Kita mau apa? Kan uh, setiap tujuan itu akan uh, ngedrive langkah-langkah yang akan kita lakukan. Hmm. Nah kalau tadi, kita harus gimana ya, tanya dulu, tujuannya mau apa mm -hmm. kalau tujuannya ingin uh, ibunya berubah mm -hmm. langkahnya tentu begini, begini, begini mm -hmm. kalau ingin, gimana ya caranya supaya saya enggak uh, masalah ketika ibu saya pilih uh, kasih, langkahnya akan gini, gini, gini gitu Demikian juga sebagai seorang ibu, bagaimana supaya anak saya itu bisa nurut, langkahnya akan gini, gini, gini, hmm. kalau bagaimana supaya saya tidak memperlakukan anak saya berbeda, uh, berbeda ya. langkahnya akan gini, gini, gini, nah tentunya uh, semua itu tentukan itu, dulu, tujuannya, tujuannya mau apa, jadi pertanyaan soulmate tadi Melati, Melati hmm. itu mau apa? gitu hmm, melatihnya mau apa ya melatih mau apa mau hmm, berubah dia apa? jadi uh, tidak pilih kasih hmm, hmm. atau melatih pengen melatih nggak masalah nah itu dia ya itu. iya akan beda soalnya beda, beda banget beda. ya beda tentunya di mea ini itu kepinginnya itu yang masalah, masalah jadi enggak ada jadi enggak enggak ada, ada. Enggak ada iya Oke. gimana tuh Mbak? ya kan berarti kan yang membuat ini masalah atau enggak masalah kan sudut pandang aku iya kan? Ya. nah sekarang bagaimana kalau ingin e, ibunya jadi tidak pilih kasih itu di luar kendali kita hmm. sulit kan ya. bis, misalnya e, terbukti kan sudah berapa tahun jadi anaknya mamanya hmm enggak berhasil kan <laughs> mau bagaimanapun menjelaskan saya kan nurut, mama kok gitu atau dengan yang uh, pakai nyindir atau tersurat tersirat, hmm. uh, berhasil nggak kan nggak berhasil hmm. nah jadi kalau begitu berarti itu semua di luar kendali memang semua yang di luar badan kita, ini semua tidak dalam kendali kita semua dalam kendali mereka dan Tuhan hmm. tapi kalau kita ingin mengendalikan mereka kan berarti siap-siap untuk e, terampas kecewa. ya 그ception. kecewa karena itu sulit sekali e, orang itu e, melakukan apa yang kita inginkan sulit sekali bahkan mungkin enggak mungkin kalau aku bilang mah ya enggak <tentity> mungkin enggak <tark> mungkin <commerdelete> e, tentu sesuatu yang enggak mungkin buat apa diinginkan gitu ya hmm. kan berjumlah itu ya mbak hmm. mencari yang mencari sudut pandang, ya, yang pandang ya, akhirnya kita bisa menerima itu ah, dan iya. jadi gak masalah ya jadi iya. mencari yang aku bisa hmm. dalam kendali aku nah apa sih yang dalam kendali aku ya aku merubah sudut pandang aku hmm. jadi aku bisa nih ngatur diri aku supaya aku bisa ikhlas di perlakuan seperti ini itu bisa Hmm. Tapi aku pengen orang tua tidak pilih kasih itu sulit. Itu yang sulit, bisa. Ya. itu di yang di luar kendali uh -uh, ya. Itu dia, hmm. di luar kendali kita hanya bisa hmm. orang yeah. itu sendiri dan yeah. Tuhan ya Mbak yeah. ya yeah. Yang merubah mm. mereka ya. Yeah. Yeah. Hmm. Jadi uh, hmm. ya yeah, yeah. akan satu menjadi satu pilihan yang cerdas ketika kita memilih sesuatu yang dalam kendali. Iya yeah, sih. Ya, ya, kan? ya. Iya lebih mending ya kan kita jadi bisa tahu tuh iya. upaya upayanya kita tergantung kita, ya. kita juga tahu uh, prosesnya ya, bagaimana ya. kita udah ya. bisa atau enggak nerima apa enggak gitu ya Mbak Inkaya. Hmm. Kalau yes. dari itu sih, jadi pengen nanya juga, hmm. kalau misalnya dari kita nih sebagai orang tua uh, yang pilih kasih terhadap anak tuh gimana tuh Mbak? Kalau tadi kan dari sudut sisi dari sisi ya. anak ya. Nah, kita Konsep. belum jawab ya. Makanya oh, ngerti ya. Hmm. Nah, kalau dari sudut sebagai orang tua, kita juga harus Pak, tentunya merubah anak juga emang bisa, bisa berubah? Bisa. Nggak pertanyaan aku sampai sekarang anaknya berubah nggak? Enggak. Ya enggak, emang nggak emang bisa. <laughs> itu ya jadi orang tua nggak bisa merubah anaknya begitupun ya, anaknya juga nggak bisa merubah, merubah orang, tua. orang tua. Itu sesuai dengan sudut pandang spiritual. Tidak ada orang yang mampu merubah hmm, orang hmm. lain kecuali orang itu dan Tuhan. Ya jadi perubahan itu memang hmm. oleh diri kita sendiri. Nggak bisa oleh orang lain walaupun hubungannya sedekat itu mm -hmm. nggak bisa, mm -hmm. karena kita bukan tentang hubungan mm. perubahan itu tentang isi kalbu ah, kembali lagi mm -hmm. isi kalbu mm -hmm. Mm -hmm. ya kan, tidak menentukan iya, tidak ada uh, uh, selain uh, isi kalbu yang menentukan sikap kita ya. demikian ya. kata Rasulullah hmm. sallallahu alaihi jadi balik lagi itu mm -hmm. ya, kita harus merubah sudut pandang itu ya Mbak ya. ya yang bikin masalah tuh karena itu ya memang sudut pandang masih yang itu kan ibu aku iya, gitu ya. kayak gitu karena gini persepsi lingkungan kan, kan gini ibu ibu tuh harusnya bijaksana ibu tuh harusnya baik ibu tuh harusnya lemah lembut ibu tuh harusnya memenuhi keinginan aku ibu tuh harusnya uh, membuat rumah itu home sweet home ibu tuh harusnya nah itu itu persepsi lingkungan sama orang tua juga gitu persepsi lingkungan anak tuh harus nurut anak harus berbakti anak tuh pasti harusnya baik anak tuh ya anak tuh anakku kan gitu hmm. Nah sementara persepsi spiritual beda banget hmm. ya kan kalau persepsi spiritual sebagai anak ibu adalah pengecualian, ya hmm. ya kan apapun perilaku ibu saya tidak boleh menyakiti hatinya terlarang untuk melukai dia Ya, jadi Tuhan akan ridho ketika orang tua kita ridho. Itu persepsi spiritual. Demikian juga orang tua. Ya, persepsi spiritual juga. kan anak eh, cobaan, anak titipan. Tipan. Jadi tentu berbeda langkah-langkahnya. Ya, saat kita hmm. paham si sudut pandang spiritual hmm. itu, hmm. emang akhirnya jadi nggak ada keinginan ya Mbak ya pastinya untuk merubah kita tahu yeah. keinginannya hanya untuk merubah dirinya yeah, bagaimana karena diri ya. rasanya nggak enak iya yeah. rasanya nggak enak yeah. merasa di uh, pilih kasih itu nggak enak yeah. karena merasa tidak diperlakukan dengan adil yeah. nah yeah. tetapi kalau kita melihat pakai sudut pandang spiritual bahwa uh, ketika ibu pilih kasih kita cuma menganggap ini uh, kan kita di awal ini kita harus menyadari dulu ya Bahwa kita adalah jiwa Ruh yang ditiupkan Dijanin ibu Artinya kita titipan Berarti orang tua kita bukan ibu Kita hanya ruh yang dititipkan Nah kita adalah ciptaan Allah di mana Allah ini pengen e, Tujuan menciptakan kita Adalah supaya mengabdi kepadanya Secara seutuhnya Pada Allah dan Rasulnya Nah keinginan Allah itu adalah Utamakan ibu Ridho aku ada bersama ridho ibu. Jadi, ketika kita mendapatkan ibu yang pilih kasih, mm -hmm. kita enggak masalah. Yang masalah itu, apakah saya tetap bisa tidak melukai hatinya, mm -hmm. tidak menyakiti hatinya? Dia adalah pengecualian. Kenapa? Karena keinginan Tuhan saya. Tidak, Bang. Ya, ya. Masalah ya, ya. ibunya, pelikasia ya, itu tanggung jawab ibunya. Ya. Nanti akan dia pertanggungjawabkan. Ya. Tapi ketika saya melukai hatinya karena merasa tidak diperlakukan adil, ya. maka aku akan mempertanggungjawabkan semua perilaku dan perkataan aku ini kelak ya. di akhirat terhadap Tuhan. Makanya kalau kita tobat itu sebenarnya minta maaf itu ketika kita ngelawan orang tua atau kita menyakiti mereka, minta maafnya sejatinya bukan sama mereka, minta sama, sama Allah. Karena kita melanggar. Karena kita melanggar. Hmm. Hmm. Jadi sebenarnya kita karena kita ngerasa dia karena suruhnya ibu, hmm. jadi kita maaf begitu ibu bilang, ya udah saya maafin, besoknya nyakitin lagi. Iya oh kalau belum punya sudut pandang tapi kalau Tuhan dia enggak berani iya, ya. Aduh Tuhan gitu rasanya, ya. beda hmm. Hmm. yang membuat <laughs> jadi, orang jadi pilih kasih itu apa sih Mbak sebenarnya hmm. hmm. yaitu karena tidak menyadari siapa diri sejati ya ya kan tidak menyadari bahwa kalau tadi ibu ya anak-anak ini kan jiwa-jiwa titipan Tuhan bukan milik kita hmm. tentu akan Tuhan itu menitipkan, uh, ada tujuannya. Kenapa dia menitipkan. Hmm. Ya kan, satu, Tuhan ingin titipan ini dibina menjadi takwa. Hmm. Lalu Tuhan tidak memperbolehkan kita menyakiti hatinya. Tidak diperbolehkan melukai hatinya. Nah, ketika kita melihat dia adalah anak, berarti kan pakai mata ya. Hmm. Nah, berarti kita pikir di anak kita maka kita akan e, bisa pilih kasih kenapa yang satu nurut mm -hmm. yang satu nggak nurut Wah kita jadinya membeda-bedakan mm -hmm. perlakuan kita yang nurut Kenapa karena sesuai keinginan ego mm -hmm. nah sementara Tuhan menyajikan ini kita harus bisa melihat anak yang nurut dan anak nggak nurut harus sama sama-sama jiwa ciptaan Allah, sama-sama cobaan, gitu, sama-sama titipan. Lalu kita melihat anak yang sholat dan anak nggak sholat harus terlihat sama. Sebagai jiwa dia harusnya melihatnya sama, sama-sama titipan dan sama-sama cobaan. Hmm. sehingga kita nggak akan memperlakukan ini berbeda Iya. Ya, ya. ya. ya. ketika kita melakukan pilih kasih, maka akan kita pertanggungjawabkan Tuhan akan bertanya, kenapa ini dua-duanya milik aku titipan aku, kenapa kamu berbeda hmm. ya, ya, ya, ya. ketika dia tersakiti hmm. Tuhan bilang, kenapa ini sama-sama titipan Iya, dan yang sering kejadian kan Mbak, untuk pilih kasih ini kan misalnya kayak uh, punya anak, kayak aku aja deh misalnya hmm. anak tiga gitu kan hmm. terus misalnya yang paling kecil jauh jaraknya sama yang gede gitu, nah itu kan ngerasa kita yeah. harus lebih uh, full perhatian, service ya, ya, full perhatian hmm, namanya ya, si kecil ya, ini, kecil, kan kalau kakak-kakak ya. kan udah gede gitu ya. ya. Itu otomatis jadi pilih kasih juga iya. kasih mbak? Gak iya. paham berarti, dia nggak hmm. paham bahwa semua titipannya dan bagaimana memperlakukan mereka tergantung kebutuhan. Hmm. Kontekstual memang, jadi hmm. yang usia sekian, misalnya nih anaknya masih bayi, anaknya masih nggak ngerti pilih kasih, ya kita harus mengurus utamanya yang ini Ternyata. yang mengerti, pilih kasih Artinya yang lebih besar, Ternyata. karena dia lebih butuh kita, Ternyata. jadi ya kita ini dia, ya. makanya sama juga dengan ada yang istilah anak sambung, Ternyata. anak kandung sebenarnya kalau kita me melihat itu sebagai jiwa titipan gak ada perbedaan, Ternyata. semuanya titipan, semuanya anak titipan, sehingga kita ini. akan adil yeah. sama semua itu ya. Mm -mm. Ya, diberapa, Ternyata. Kan. Ternyata. Ya. Ya, jadi bahaya sudut pandang ini karena kita harus mempertanggungjawabkan eh, jiwa titipan ini. Hmm. Tapi kalau kita punya sudut pandang yang pas, hmm. ini justru yang kita buru karena dia akan menjadi pahala mengalir hingga kiamat. Jadi memang bagaimana kita membina jiwa titipannya ini supaya menjadi takwa. Tentu salah kalau kita melakukan eh, perbedaan dalam memperlakukan mereka. Kenapa? Pada saat itu kita jadi sulit uh, mendapatkan ya itu anak kan yang nggak yang melihat uh, diberlakukan tidak, tidak sama. sama. Itu kan sama juga kita memberi contoh bahwa hmm, kita saat ini sedang tidak melakukan ibadah karena ibadah itu kan tidak memihak. Hmm. Iya, ya, ya, ya, ya. Beri contoh ya, Mbak. Ya, secara enggak ya. sadar, ya, kita ya, ya ke anak-anak ya. kita ya. yang nantinya bisa nanti mereka ya. dewasa, akhirnya mereka punya anak, duplikat begitu benar, ya benar. menjawab orang tua banget berikutnya, Iya Iya jadi memang ya. itulah ajaran kalau salah menyerap seperti itu Ya, karena banyak banget kan pembenarannya kan, iya, apalagi iya. kalau misalnya tadi ya, si kakak mm -hmm. udah jauh mm -hmm. dengan usia iya. yang masih adek, iya. hmm, kesian adeknya, iya. kesian gitu ya mbak ya Dan repotnya kita salah uh, ketukar konteksnya, iya. kita iya. bilang sama anaknya, kamu harus mengerti kan iya, iya, iya, adik kamu masih iya. kecil, iya, lalu iya, anaknya iya, bilang iya. mama kan harus adil, harusnya kan terbalik, saya harus adil Nah, oh, terus dia, yang, dia kepada yang bilang, dirinya yang bilang, aku, aku besar, harus besar. Ya. Ini karena perbedaan tuker ketuker gitu, konteksnya. Gitu. Wow, <laughs> <laughs> kadang-kadang gitu ya. Yang punya ibu, mm -hmm. di, ibu yang nyampe nama anak, mm -hmm. gitu ya Mbak. Yeah. Nah, anak juga kebalik yeah. jadinya ya. Mm -hmm. Harusnya kan ibu yang bilang, yang pegang saya nggak mm -hmm. boleh yeah. tidak adil. <laughs> Kalau anak nggak oh, apa-apa gitu aku sudah mulai hmm. besar gitu iya. wah hmm. gitu. <laughs> jadi nggak ada sin harusnya ya rasa-rasa iya, belincikan gitu. gitu. tapi memang iya. ini nggak uh, terjadi begitu saja hmm. persepsi ini memang harus punya tujuan hmm. tujuan hmm. yang Biar paling benar ya. kan bagaimana kita bisa uh, berlaku uh, selaras, selaras dengan tujuan penciptaan yaitu mengabdi pada Allah dan Rasulnya jadi wow. eh, eh, jadi sebagai eh, Anak yang berbakti sama orang itu Orang tua itu cuma dampak Karena kita taat sama Tuhan Kita ya, Kita taat sama Tuhan kita. Tuhan bilang jangan sakiti hati ibu Ya kita gitu Jangan luka hati ibu Ya Nah Otomatis kita jadi taat sama berbakti sama orang tua. Hmm. Bukan kita justru kebalik ya iya, Mbak ya, bukan. kita upayain iya. terubah tim hmm. orang tua. Padahal akhirnya hmm. temporer juga iya. ya, iya. nggak iya. suka juga. Sama anak juga gitu. Kita harusnya ya kita fokus bagaimana kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling ramah atau dengan hikmah perilaku kita. Gampang uh, gampang paling ternyata. gampang dengan perilaku ya, karena uh, iya, gampang. karena uh, hmm. tidak ada per, dan lagi tidak ada perubahan yang dimulai dengan keku, uh, ke, kekasaran ya. kemarahan, ya. gak ada perubahan itu. ini ada dia ngikutin kita ya ngikutin, <laughs> kasih contoh iya. Iya. Nah. kita marah nih sama dia <laughs> kamu tuh jangan gini-gini gitu ya, sebenarnya kan kita lagi memberikan nasihat pada kita bahwa nanti kalau kamu sudah besar setiap ada masalah solusinya marah itu akan kita pertanggungjawabkan sama Tuhan jadi bukan kamu jangan marah ya dia lihat ibunya marah-marah <laughs> ya marah. Tentu itu jangan bukan seru. nasehat, tapi itu adalah nasehat bahwa marah itu sebagai solusi Nah Tuhan nggak setuju ya. karena uh, itu bukan ketakwaan <laughs> Oh, ada pertanyaan lagi ya, satu lagi hmm. tuh dari hmm. si Soulmate Melati ini. Hmm. Mungkin dia, nggak tahu ya, apa? mungkin dia pakai positive thinking ya. Hmm. Kok mungkin ibu saya begitu, dia lebih gitu sama kakak saya yang rebel supaya dia mau bikin kakak saya lebih baik. Lebih baik. Bisa saja, tetapi sudut pandang itu membuat kita sulit taat. Hmm, itu banyak, aja, banyak, kitanya kita, ini jadi susah. Hmm. Bukan berarti sudut pandang itu salah, betul. Hmm. Kelihatan kok kalau ibunya pilih kasih, kelihatan. Hmm. Tapi ini membuat kita susah, susah sabar, susah, susah uh, mengutamakan ibu, susah. Kita pengennya hmm. ngebenerin ibu terus, nah itu membuat ibu terluka. Padahal ibu tidak bisa berubah kalau dia nggak mau. Kalau bukan dari dirinya sendiri tidak itu yang Mbak Inga ya? Ya. Dan akhirnya capek juga ya, pembenaran iya. terus kan iya, kalau misalnya gitu, seperti terus, tadi, ya. iya. Oh, oh. iya. Mungkin gini, mungkin gitu-gitu ya, nggak pasti gitu ya. Iya. iya, iya. Gitu mm -hmm. ya. Mm -hmm. yeah. Padahal kan kalau kita punya ibu yang seperti itu kan sebenarnya itu banyak peluang untuk kita ke surga, ya kan. Hmm. Gimana Jadi, tuh Mbak, peluang iya. untuk ke surga? Kalau kita, kalau kita tetap sabar dengan perilaku ibu, Allah kan ridho. Hmm. Ketika dia ridho, maka hidup kita indah Bukan hidup kita kaya, bukan Hidup kita indah Iya Ki, hmm, ya. Bayangin ya, walaupun kita makan nasi sama garam Terus kita bahagia, itu kan gak masalah ya Persoalan hmm. hidup hmm. Nah, kebayang gak Kita kaya, tapi Allah gak ridho Susah hidup kita hmm. Hati susah ya susah. Berapa banyak orang yang kaya bunuh diri Karena Karena memang gak bahagia Gitu jadi kita butuh ridho dari Allah, jadi ridho Allah itu bukan dengan baca-baca, bukan, Allah terido ketika kita berperilaku selaras dengan kehendak Dan untuk berperilaku selaras itu kita harus rela untuk menukar ya mbak iya. ya sudut pandang, sudut kita, pandang kita, kita ke sudut pandang spiritual <tuh> itu ya. ya Tergantung juga tujuan, tujuan, -tujuan jadinya ya. Jadi pertama itu ya selalu apa-apa mengarah kepada tujuan mm -mm. Ya, kan? Lalu kita pilih sudut pandang yang iya. selaras. Iya. Yang jadi upaya kita iya. untuk mencapai si tujuan iya. itu iya. udah iya. di koridor gitu iya. ya Pak Inka ya. Dan kita yang mesti mau buat action mm -hmm. untuk melakukan yang aku mau kalau aku Eh iya. aku bisa kalau aku mau. Jadi tentukanlah tujuan, mm -hmm. ketika kita sudah menentukan tujuan, mm -hmm. maka semua sudut pandang, semua perilaku kita semua diskusi kita hanya kita lakukan yang nyambung sama tujuan kita, yang membantu kita berjalan ke sana. Kalau tidak selaras atau tidak atau malah kita menjauh dari tujuan, nggak akan kita lakukan. Ya itu memang begitu sih ya. Mm -hmm. Iya. Jadinya begitu ya. Tujuan dulu. Rubah sudut pandangnya. Iya. Baru deh. Tutup. Ya. ya jadi sadari Langkahnya. Langkahnya. jangan coba-coba mengendalikan yang ya, tidak bisa kita kendalikan itu dia tuh. Pandang waktu ya. merubah mm -hmm. orang lain nggak kan. mungkin dari kalau nggak bisa-bisa bisa. Mm -hmm. memang kita cuma bisa merubah diri kita sendiri ya, ya? itu sunatullah mm -hmm. tidak bisa merubah orang lain jadi kalau uh. yang aku lihat sih tidak pernah ada orang yang menang melawan sunatullah Mau apapun ya mbak, nah, <laughs> mau apapun mau ya dia, itu, iya. Iya, dia pakai kan, mau pakai sudut pandang lingkungan apa, sudut pandang positif thinking tadi udah dipakai, akhirnya kan dia temporal banget, akhirnya minta, ini kan, menyumbang bahan jadinya untuk Mia kali ini ya. Jadi harusnya kita bukan berjuang bagaimana <laughs> anak itu berubah. Atau tapi berjuang ibu, oh. Atau ibu berubah. ibu berubah, ibu tapi berjuanglah bagaimana kita bisa melihat anak itu sama berjuanglah kita bisa melihat ibu itu pintu surga sehingga kita akan mati-matian, ikhtiar abis habisan kenapa? supaya Allah ridho jadi bukan supaya ibu kita senang, bukan karena kadang-kadang kita berupaya habis-habisan, ibunya juga nggak bahagia karena bahagia itu tidak bisa diberikan kita hanya berpikir kalau ini dia nggak luka hatinya Tuhan senang, oke jalan. Hmm. Jadi itu tidak, iya. Ya? iya hmm. Jadi nggak ada urusan sama uang. Uh, oh, wow, gitu iya apa ya, itu, ya. Enggak, ya. dia? dia. Hmm. Huh. Hmm. Jadi fokus dan konsisten hanya melaksanakan perintah Allah aja. Iya, untuk, ya. untuk kita diri sendiri. Iya. Ya. Ya. Jadi yang namanya ibadah adalah netral, hmm. tidak ya. memihak. Ketika kita pilih kasih pada saat itu kita sedang tidak melakukan sesuatu itu ibadah. Hmm, padahal kayaknya itu banget ya, pilkasi itu kayaknya umum banget, kayaknya nggak ada pertanggungjawaban. <laughs> iya, <gak laughs> kayaknya wajar, kayaknya iya, gitu, kayaknya wajar ya. banget. Selama ini kan kita Ternyata melihat itu rasai. bukan ibadah loh. Iya ternyata bahaya. bahaya bahaya itu kan yang namanya fenomena fotomorgana hmm. ada perbuatannya <laughs> ada kegiatannya tapi nihil pahalanya hmm. Aduh. kita ngerasa nih ngurus anak Wah oh, kita itu. keringetan ini fasilitasi dia sekolah ternyata begitu kita memihak didilet anulir hmm. itu bahaya artinya hmm. udah kita buang waktu kita buang uang kita buang tenaga tapi kita cuma Dapat di dunia aja, oh bapak yang hebat, ibu yang hebat, tapi di mata Allah nggak ada, karena nggak ada Allahnya. Wow. Hah, nah, pilihan ini. sih ya, itu ya. Hmm. <laughs> iya. Kita mau di nah. mana, mau terlihat nah. baik nah. Di, di mata, mata orang manusia. lain. Nah. Hmm -mm atau terlihat baik di mata, baik mata Allah. sang pencipta iya, sang kita kalau hmm. mau dilihat baik oleh sang pencipta yaitu tentukan tujuan hmm. mengganti sudut, pandang. sudut pandangnya ke sudut hmm. pandang spiritual hmm. ya. jadi upaya-upaya yang kita lakukan sesuai, sesuai ya, mengarahkan ya. ya. koridor ya. dengan ke kehendak, ya. mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ya. makanya kenalilah siapa diri yang sejati maka dengan mengenal diri kita juga akan tahu tujuan kita diciptakan kita punya tugas dan tugas ini akan kita pertanggungjawabkan Wow, wow jadi harus punya kepahaman di awal ya, betul. baru bisa punya tujuannya iya bagaimana solmes lati <laughs> Semoga udah gak sedih lagi ya, gak punya rasa pilih ya, kasih itu jadi gak ya, sudut men pandangnya. menukar sudut ya. pandangnya. Mm -hmm. Jadi mendingan kita memperbaiki diri aja, jadi fenomena Perbaiki. ibu Semuanya. memilih. Pilih kasih lebih perhatian kepada kakak yang rebel, kakak yang kasar, apa-apa mm -hmm. mm -hmm. itu. Jadi gak masalah buat kita lagi. Begitupun mm -hmm. juga aku nih, tadi dengar Mbak Inka sebagai seorang ibu dari tiga orang anak, terus juga dapet banget wawasannya gitu bahwa semua harusnya sama gitu nggak bisa lagi ya jawab bener-bener ya kalau anak-anak anak kita kan suka Raisa <try try> gitu nih sama ya. hmm. cucu aja harus sama anak dan cucu harus sama nah, karena semua titipan sama sama tuh ya mbak sama -sama ya cucu sama -sama juga. kan ada yang <tipan> bilang kan uh oh, kenapa ya kalau sama anak masih bisa marah kalau ama cucu nggak bisa. bisa oh nggak gitu. boleh semuanya hmm. oh. semuanya titipan nggak ada namanya anak cucu tuh nggak ada Seadanya jiwa-jiwa ya. titipannya. Iya, iya, sama, ya. sama, sama ya. harus sama memperlakukan mereka. Iya, ah, iya, iya, iya, iya, iya. Luar biasa ya, pilih kasih hmm. ini. Karena emang bener yang tadi aku bilang kan ya, hmm. scene ya kayak yeah. ya, bahwa ini awam banget. Yeah. Yeah. Di masyarakat kita, di teman-teman yeah. kita, di keluarga kita, buat mm -hmm. pilih kasih itu sesuatu yang hal yang wajar Bisa. dan biasa. Sama nah. memang buat uh, soulmate kita melatih sadari surgamu ada dekat kamu tuh ibu. jadi bagaimana dia bisa menjadikan kita menempati surga atau bahkan membuat kita jadi ke neraka itu pilihan kita, pilihan kita ibunya sama ibu juga begitu ibunya itu artinya enggak ibunya ini begini nah Allah cuma jadi ibu yang pilih kasih ini tidak membuat kita ke neraka tidak membuat kita ke surga tapi perilaku kita menghadapi dia keputusan kita mau membuat kita ini ke neraka atau membuat kita ini ke surga dalam menghadapi ibu yang seperti, seperti, seperti itu. itu ya Wow <laughs> dalam banget iya. <laughs> <laughs> iya iya iya iya iya, iya. Wow. jadi Tuhan tuh adil ya memberikan ketetapan Ketetapan itu tidak membuat kita ke surga, hmm. tidak membuat kita ke neraka. Kita cuma Tapi disuruh, kita mau apa. Nah. Kalau nah. kamu mau uh, masuk surga, ya hmm. kamu harus sesuai dengan uh, perintah aku, hmm. bagaimana memperlakukan ibu. Kalau kamu mau memilih neraka juga boleh, membangkang aja terus. Gampang, hmm. ya, ya. Tuhan ya. tidak memaksa. Hanya dua, selalu pilihan. Ya. Hmm. Yes or no, itu ya. Hmm. <laughs> Semoga wawasan tentang pilih Kasih ini yang selama ini Terlihat wajar Ternyata itu membahayakan ibadah kita Yasin. Ya, ya Sin Ya, Sangat Membahayakan, oh, membahayakan jiwa. jiwa kita Mea ada di Facebook, di Instagram Di TikTok dan juga di Youtube Dan Spotify Setiap hari Senin dan Kamis jam 4 sore, 4 sore. Baik Soulmate Kita pamit mundur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh